Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Para sahabatnya tepat di tanggal 24 Tentunya ini adalah hari kebahagiaan bagi Leslar Masya Allah Selama tanggal 24 untuk Leslar Mudah-mudahan sakinah mawadah warah untuk rumah tangganya Dan semoga selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Kita lihat juga para sahabatnya kalimat caption yang dituliskan ini Doa juga dari akun sahabat ditingan sekolah Leslar Assalamualaikum, selamat tanggal 24, Leslar dan per semuanya Doanya cuma satu, semoga semua doa-doa baik yang kita langitkan untuk mereka dan kita Allah ijabah, amin Bismillah persahabat ya Mudah-mudahan doa baik dari kita semuanya Itu bisa dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin, Ya Rabbal Alamin kita lihat bersama dia, banyak doa dan support yang diberikan Di antaranya dari akun Wiwit Indayanti mengatakan Masya Allah, Bismillah, Leslar jadi keluarga Samawa Sehidup sesurganya Allah SWT Dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga Leslar Lover semua semakin solid Dukung dan mendoakan idola kita juga diberikan kesehatan dan rezeki keberkahan amin ya arofulah Al amin masyaallah begitu banyak doa doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai lesti dan rizki bilar kemudian disimak juga berselamat ya ini ada momen spesial juga di momen resepsi pernikahan Aamby ini ketika melihat keluarga kecil Lesler kita tentunya bahagia banget apalagi melihat abang Fatih yang selalu menjadi penyemangat buat kedua orang tua dan kita semuanya pastinya, ya, Masya Allah Sehat selalu, bahagia selalu Dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya, para sahabat, ya Pas banget nih ya, Masya Allah Cidukan kemarin saat di Bali nih Papa Bi benar-benar membuat kita semakin kagum banget Luar biasa, mudah-mudahan menjadi imam yang baik Menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya buat Papa B. Dan bisa menjaga rumah, tangga, dan keluarga kecilnya. Amin. Pas banget ya di tanggal 24 mereka berada di Bali. Aduh Masya Allah. Perayaan tanggal 24 spesial dari Leslar itu adalah di Bali. Spesial banget nih. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idola kita. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Salpong dengan Baby L bersahabatnya lagi play date bareng dengan Guzel. Ini mah cute banget, nggak mau kalah sama papa bundanya ya. Allah, saya selalu pokoknya untuk Leslar tahan tentunya mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kemudian kita simak juga persaba. Beberapa Mudah informasi dari Om Kevin semalam. Di Cianjur ternyata listriknya tentunya mati bersahabat ya Cianjur gelap gulita Listrik mati ada gempa susulan lagi ya Allah sambil emad menangis Yuk kita doakan bersahabat Kita bantu saudara-saudara kita yang berada di Cianjur Mudah-mudahan keluarga besar Lesti yang berada di Cianjur Diberikan perlindungan Diberikan kekuatan bersahabat ya Kita juga tentunya ikut merasakan kesedihan saat melihat saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, Persahabatnya ya mudah-mudahan, tentunya selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu Ta'ala Amin. Kemudian kita simak juga persahabat, ya, ada potret Leslar ini ledpos vitamin di Bandung, Persahabatnya masya Allah. Keduanya emang selalu mencuri perhatian banyak orang, banyak orang-orang yang ingin berfoto dengan Leslar. Inilah. Perbedaan persahabat ya Leslar selalu saja Romantis Selalu saja membuat kita bahagia Dengan kebersamaan mereka Masya Allah mudah-mudahan saya selalu ya Untuk idola kesayangan kita Dan semoga semakin banyak lagi Dukungan yang diberikan dari orang-orang Baik yang selalu tulus Mencintai Lesti bilar dan keluarga Dan selanjutnya Ada artikel dari kapan lagi dangdut persahabat ya ini mengenai Lesti, Rizky Bilar, dan Abang El Move dari KDRT 15 portrait Lesti dan Rizky Bilar yang kini makin mesra dan harmonis Bukti sang suami sudah kembali diterima mertuanya Kita lihat persahabat artikel yang tentunya dituliskan oleh akun Kapan Lagi Dangdut Lesti Kejora baru saja membagikan deretan momen keluarga terbarunya Di momen tersebut, Lesti Rizky Billar dan BBL sudah terlihat mengumbar senyum bahagia. Momen yang merekam saat resepsi Benny Mulyana tersebut merupakan bukti bahwa pasangan tersebut sudah move on dari prahara yang dihadapi. Bahkan Rizky Bilar yang sempat membuat keluarga Lesti bersedih sudah bisa mengumbar senyum dan berfoto bersama dengan mertua serta saudara-saudara Lesti selengkapnya di Instagram story kami bersama.